Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para sahabat Lesti Lovers, be Lovers, dan Leslar love Lovers dimanapun kalian berada. Selamat datang dan bergabung kembali di channel YouTube Diva TV yang akan terus memberikan info-info menarik, kabar spesial dari Lesti dan Rizky. Bila...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 Baiklah, persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini Diawali dengan momen yang sangat bahagia sekali ya Bagi kita semuanya, Alhamdulillah Melihat kebersamaan Leslar Kembali tentunya mereka beraktivitas lagi bersama Membuat kita bahagia Semalam, persahabat, ya, waktu sahur nih Mudah Lesi ke Jorah Ini kembali aktif, persahabat, ya. lagi jahil sama tentunya seseorang nih, aduh Masya Allah banget ya Tentunya semalam pun Leslar berada di studio rekaman yang tentunya tempat Papa Billa rekaman persahabat ya. Ini bau-baunya lagu barunya Papa B akan launching persahabat Bismillah saja, mudah-mudahan kejutan disuguhkan oleh idola kesenangan kita Dan tentunya di momen ini pun Bunda Lesti berteriak persahabat, aku sembuh Melihat dan mendengar suara Bunda Lesti aduh Masya Allah banget ya kita merasa bahagia sekali. Coba kita dengar nih, Bunda Lesti, tentunya yang berteriak, "Aku sembuh dengan semangat ya, Masya Allah!" Wa alaikumsalam. Wa alaikumsalam. Wa alaikumsalam. Insya banget ya ketika mendengar suara Bunda Lesti merasa adem dan bahagia Mudah-mudahan sehat terus untuk Bunda Lesti dan Papa Bi Semoga apapun yang dilakukan selalu dimudahkan dan selalu dilancarkan Begitu banyak persahabat komentar-komentar yang positif Di antaranya dari akun Syarifah Cahaya69 situ mengatakan Bismillah semoga lagu ciptaan Papa Bilar Buat Bunda Lesti segera dirilis dan sukses dilancarkan Amin Wah Masya Allah doa dan tentunya dukungan yang diberikan ya dari orang baik Untuk Leslar mudah-mudahan doa baiknya dikabulkan Mudah-mudahan juga bersahabat ya lagu barunya Papa B bisa secepatnya dirilis Kita makin gak sabar banget karena lagu dari Papa bilar lari ini Untuk Bunda Lesti dari judulnya aja kita sudah tentunya makin penasaran nih Jauh dari sempurna dari judul apalagi tentunya keliriknya, aduh masyaallah. Allah mudah-mudahan persahabat sukses untuk leslar dan terus berkarya Amin berikutnya kita simak juga persahabat dari unggahan fanbase DL Alida, top 15 followers tiktok terbanyak alumni The Academy dan Lida Alhamdulillah persahabat yahbun Lesti tentunya selalu menjadi bagian persahabat ya, bagian dari alumni The Academy yang followersnya banyak persahabat ya Hal ini di TikTok Bunda Lesti tentunya followersnya mencapai 3,7 juta followers, ini keren banget ya, mudah-mudahan Bunda Lesti semakin banyak orang yang sayang semakin banyak orang yang support dan mendoakan Bismillah ya, mudah-mudahan kita juga semuanya selalu sehat Makin kompak, makin solid Dukung terus Bunda Lesti dan Bapak Bilar Kemudian juga selanjutnya kali ini persahabat ya Tentunya ada sebuah kabar yang sangat membanggakan Instan Biasa emang selalu menjadi lagu yang favorit Menjadi fans favorit juga nih persahabat ya Dengan lagu Instan Biasa lagu Lesti Kejora selalu viral dan booming di mana-mana hingga trending di berbagai negara. Kita simak apa di postingan ini. Kalimat caption ditulis di akun Tribelid. Tersebati di situ dikatakan, "Emang bener sih kata Lesti Kejora, kita hanya insan biasa yang pasti memiliki salah dan mencoba memberikan yang terbaik selagi kita bisa." Dalam banget ya Besti. itu. Emang liriknya dalam banget apalagi yang membawakannya juga dengan penuh penghayatan makin bangga dengan Lesti semoga karyanya selalu diminati oleh semua kalangan kemudian juga persahabat ya kemarin kita mendapatkan info juga instan biasa Lesti ini masuk top download Tribal chart ini keren juga nih persahabat ya menjadi penyanyi dangdut satu-satunya persahabat ya ini bersaing dengan penyanyi pop tanah air ini luar biasa instan biasa ini berada di nomor 4 persahabat kita makin bangga sekali Bunda Lesti tentunya mampu bersaing dengan penyanyi-penyanyi pop bukan hanya penyanyi dangdut persahabat ya kalau penyanyi dangdut Bunda Lesti tahu sendiri sudah menjadi penyanyi yang sangat luar biasa diva dan Dut Indonesia itu bunda Lesti Keciora namun ini bersaingnya dengan penyanyi pop loh persahabat, ini keren banget masuk top download triple chart ini keren, luar biasa untuk selanjutnya juga persahabat kita simak di postingannya bilar.edit kali ini mengunggah video momen ketika abang L ini cemburu sahabat, ya kepada bundanya yang menggendong anaknya Kak Dinda, ini ekspresi Lucunya abang L ketika nangis, posesi banget ya kepada bundanya, ini saat digendong persahabat ya, saat digendong bunda, langsung diem, aduh Masya Allah, bener-bener ya tentunya bang L, emang nurun dari papapnya banget, langsung diem tuh persahabat ya saat digendong oleh bunda, Saku, langsung ketawa, Aduh, Masya Allah, nah, sehat terus ya untuk keluarga Leslar Rumah tangganya Rukun bahagia, tahan tintinya setiap hari Pastinya kita mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Begitu banyak persahabat tanggapan dan respon yang diberikan Diantarin dari akun Agustina 77542 mengatakan Duo kembar posesif, jail, gemesin, dan suka ngelawak Katanya itu ada juga tanggapan lain dari akun Instagram, itsme__sally8 mengatakan, kode pandanya, jangan dulu punya adik katanya tuh. Aduh, Masya Allah banget bersahabat dia. Kita selalu bahagia ketika melihat idola kesayangan kita, selalu memberikan kebahagiaan, dan tentunya melihat idola bahagia juga kita sudah merasakan kebahagiaan itu, Masya Allah. Ini lucu, menggemaskan, dan terlihat memang persahabat ya. Jailnya Abang El, benar-benar turun dari papapnya. Kita lihat momen Papa Bilar saat foto bareng dengan Papa Tangannya Papa Bilar ini mijitin lehernya Papa Aduh, ada aja kelakuan yang selalu bikin kita ngakak persahabat. Mudah-mudahan Leslar selalu sehat. Mudah-mudahan Leslar selalu memberikan kebahagiaan. Dan jangan lupa juga ya hari ini bakal ada kejutan Idola kesengan kita akan live di TikTok persahabat jam 3 Pokoknya serbu TikTok Rizky Bilar Hari ini semangat untuk kita semuanya Support Lesti Bilar dan BBL Masih menunggu cedukan hingga kabar terbaru lainnya? Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar